babak 16 besar, Real Madrid terima bonus tambahan. Walaupun masih menyisakan satu pertandingan lagi, Real Madrid sudah lulus dari fase penyisihan grup. Di grup F, Real Madrid telah mengumpulkan 10 poin pada posisi terbawah grup ditempati Shakhtar Donetsk yang memiliki 6 poin dari Celtic dengan koleksi 2 poin. Itu artinya Los Blancos tidak akan tergeser oleh dua klub tersebut sekalipun dikalahkan Celtic pada pekan terakhir. Real Madrid adalah satu-satunya tim dari La Liga yang lolos ke babak sistem gugur Liga Champions UEFA. Barcelona tersungkur di grup C di belakang Bayern dan Inter Milan, sedangkan Atletico tidak mampu mengungguli FC Porto dan Klub Bruges. Sevilla juga menempati urutan ketiga dalam grup mereka, di bawah Manchester City dan Borussia Dortmund. Melansir marka Real Madrid telah memperoleh pendapatan tambahan. Real Madrid mengantongi 11,2 juta euro dari jumlah itu. Sementara, Barcelona mendapatkan 8,4 juta euro. Adapun Atletico dan Sevilla masing-masing menerima 5,6 juta dan 2,8 juta euro. Di babak penyisihan grup, masing-masing tim menerima 3,9 juta euro. Tetapi, karena Real Madrid menjadi satu-satunya tim yang tersisa di kompetisi, maka akan mengantongi lebih banyak. Faktanya, Los Blancos telah mendapatkan tambahan 4,7 juta euro hanya dengan mengamankan satu tempat di babak sistem gugur. Sehingga total pendapatan tim Carlo Ancelotti menjadi 8,6 juta euro. Dan jika mereka bisa sekali lagi mencapai final Liga Champions, mereka bisa mendapatkan total market pool sebesar 11,7 juta euro. Piala Dunia 2022, Pesta Sepak Bola Dunia Terakhir untuk Modric Faktor usia menjadi pengaruh utama Modric dalam mengambil keputusan ini. Dia akan berusia 38 tahun sebelum Euro 2024 dan 40 tahun di Piala Dunia 2026. Saya sadar bahwa saya ada di usia tertentu dan Piala Dunia ini adalah turnamen terakhir saya bersama tim nasional Kroasia. Ujar Modric dikutip dari situs FIFA. Padahal pada bulan lalu, Kapten Timnas Kroasia tersebut sempat mengatakan bahwa masa depannya bersama tim nasional masih belum dapat ia pastikan. Hal itu ia sampaikan saat membantu Kroasia lolos dari penyisihan grup menuju ke babak 4 besar UEFA Nations League 2022-2023. Saya masih belum memikirkannya, saya belum membuat keputusan, saya masih fokus ke Nations League, kata Modric. Bersamaan dengan pengumuman pensiunnya dari tim nasional, Modric mengungkapkan rasa bangganya bisa membela Kroasia selama karir sepakbolanya. Modric sendiri melakoni debut dengan tim nasional Kroasia dalam ajang Piala Dunia 2006 di Jerman. Tidak ada perasaan yang lebih baik bagi saya selain bermain untuk negara saya, kata Modric. Menjadi kapten Kroasia adalah realisasi dari semua impian saya. Bermain untuk Kroasia adalah suatu hal yang sakral bagi saya. Ini adalah bentuk cinta yang tak terlukiskan lanjut pemain berusia 37 tahun tersebut. Real Madrid siapkan tiga rencana untuk pastikan Toni Kroos perpanjang kontrak. Toni Kroos masih menjadi starter reguler di lini tengah bagi skuad kasuhan Carlo Ancelotti dan telah bermain dalam 15 pertandingan di semua kompetisi bagi Real Madrid di usianya yang sudah mencapai 32 tahun memang kontrak gelandang Timnas Jerman itu akan berakhir di akhir musim ini pada 30 Juni 2023 mendatang dan ada laporan bahwa ada opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya satu tahun lagi tetapi aktivasi ada pada pemain itu sendiri. Di usia 32 tahun, Toni Kroos masih menunjukkan bahwa dia tetap menjadi pemain penting bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti, telah bermain dalam 15 penampilan di semua kompetisi musim ini dan menyumbang 3 asis membawa timnya berada di puncak kelas menaliga dan grup Liga Champions mereka. Real Madrid menurut laporan Marca bertekad untuk tetap bisa mempertahankan gelandang kawakan mereka itu, terutama karena klub sudah menjual Casemiro dan ada kemungkinan Luka Modric pensiun tidak lama lagi, sehingga para pemain muda di Bernabeu akan tidak memiliki figur untuk dijadikan teladan. Menurut laporan itu, raksasa ibu kota Spanyol punya langkah untuk meyakinkan Toni Kroos agar memperbarui kontraknya. Florentino Perez menjelaskan kepadanya bahwa klub terbuka untuk melanjutkan kerja sama mereka. Manajer Carlo Ancelotti tetap memberikannya peran penting di skuad asuhannya dengan bermain secara reguler. Dan ketiga, ruang ganti klub terus menunjukkan betapa pentingnya pemain berusia 30 tahun itu bagi mereka. Jarang main? Bagaimana nasib Eden Hazard di Real Madrid? Kembali jarang dimainkan, nasib masa depan Eden Hazard di Real Madrid kembali muncul ke permukaan menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin bulan Januari nanti. Setelah dibeli dari Chelsea FC dengan harga fantastis pada 2019 lalu, performa Hazard justru terhambat cedera yang membuatnya mengalami penurunan secara signifikan. Sejak mendarat di Santiago Bernabeu 3 setengah tahun lalu, Hazard baru mencatatkan 72 penampilan dengan 7 gol dan 11 assist. Minimnya, waktu bermain yang diterima Hazard menyebabkan sang pemain selalu dirumorkan akan hengkang dari Santiago Bernabeu. Namun, pada akhirnya, Hazard selalu memilih untuk bertahan. Bahkan, musim ini pun, meski baru tampil tiga kali, Hazard tak menunjukkan tanda-tanda ingin -tanda meninggalkan raksasa Spanyol tersebut. Dengan performa buruk yang ditunjukkan oleh Hazard selama di Real Madrid plus gajinya yang tinggi, sulit bagi manajemen Los Blancos untuk mencari klub yang mau menerima Hazard di tim mereka. Hal tersebut menyebabkan kembali dibangku cadangkan oleh Carlo Ancelotti sepanjang sisa musim kompetisi paruh pertama ini. Hazard bahkan kalah saing dari pemain-pemain Real Madrid seperti Vinicius Junior, Rodrigo Goss, dan Federico Valverde. Hazard punya sisa kontrak hingga musim panas 2024 mendatang bersama Real Madrid. Tampaknya pemain asal Belgia itu akan bertahan di Santiago Bernabeu hingga kontraknya berakhir.